Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat di Dimanapun berada Kembali di DivaTV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru nih, ya Dan pastinya kabar bahagia Dari idola kita Lesti Dan Rizky Bilar Seperti biasa Bersahabat ya, Bang Min akan selalu menyuguhkan Kabar baik dan kabar menarik Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru pada kesempatan kali ini tentunya ada kabar yang sangat membahagiakan bunda Leslie Gejora setengah jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto cute dan romantis bareng suami tercinta Papa Bilar di mana di hari yang spesial di anniversary yang ke satu tahun pernikahan masya allah nggak kerasa banget ya nggak nyangka sudah tahun satu tahun pernikahan idola kesayangan masya allah mudah-mudahan bahagia mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma dan tiap henti selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita di postingan ini pun bunda lesti menuliskan sebuah kalimat masya allah tabarakallah Luar biasa idola kesayangan kita Ternyata sudah mempersiapkan Kejutan untuk kita semuanya Luar biasa Apalagi bersahabat yang di tangan Bunda Lesti Tentunya diperlihatkan foto tentunya Sebuah cincin di jari yang sangat luar biasa Masya Allah banget ya kita bangga punya idola yang sangat luar biasa Mudah-mudahan Lesnar selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun Tentu banyak sekali tanggapan dan respon Yang luar biasa Dari Paveri Fernandes ikut menanggapi Perasaan baru bulan kemarin deh Kata Paveri ya, nggak nyangka juga nih Paveri persahabat ya Yang sudah menyaksikan perjalanan Cinta Lesnar, nggak kerasa ya Sudah satu tahun Pernikahan idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu menjadi pasangan serasi, selalu bahagia untuk rumah tangganya. Amin. Kita lihat juga persahabat ya di komentar berikutnya ada tanggapan dari akun Instagram Leslie Bilarot ofisial di situ mengatakan, emak emak sekarang udah nggak konsen sama kerjaan rumah, nggak mau ketinggalan kalau menyangkut Leslie, Berasa kembali muda. Wah wow, luar biasa idola kita. Selalu membuat kita baper bahagia pastinya Masya Allah. Dan kita lihat juga persahabat ya Di unggahan selanjutnya Masih di unggahan IGSnya Bunda Lesti Meripos kembali postingan Juragan 99 Persahabat ya ikut bangga juga tuh Mas Gilang Karena dia kolaborasi yang sangat luar biasa Dari para artis di diantaranya ada Bunda Lesni, Meli, Mama Gigi, dan Selin ini luar biasa masuk trending 5 di Youtube Masya Allah bangga banget ya punya idola yang multi talenta mudah-mudahan selalu memberikan karya-karya terbaiknya Kita juga masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan menarik dari Leslar tentunya